Geng, rongsokan, rongsokan, kita sulap ya? Oke, geng, dan ini hasilnya, geng. Ya, jadilah untuk main-main di Lubur, ke kebun sawit. Main-main terabas, jadilah, geng ya. Maklum, geng, pemulam, geng. Okay Oh okay.